dia yang gue cari, bray Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, what's up, guys Balik lagi bersama gue, Adi SisuTub Di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground Ground. I'm <laughs> around like the hay in the gang. Please stop talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back.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 Oke, yang pertama ada event gratis spesial FFIM 2021 Jadi pada event spesial FFIM 2021 kali ini Akan hadir beberapa event dan hadiah keren yang bisa kalian dapatkan dengan cuma-cuma atau gratis nice. Yang pertama ada skin AK Flaming Red yang dulu pernah rilis pada event Weapon Royale dengan kalian mengumpulkan dan menukarkan token FFEM Dead Blue, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah menarik dari event token exchange Yang pertama ada AK Flaming Red dengan harga 40 FFEM Dead Blue token dan 2 FFEM Gold Royal token Terus ada Diamond royal Voucher dengan harga 1 FFEM Gold Royal token Terus ada pet skin Fire Sensi Tiger dengan harga 25 FFVM Gold Royal Token. Terus ada wicket coconut backpack dengan harga 25 FFVM Gold Royal Token. Dan ada loudspeaker Packer dengan harga 5 FFVM Gold Royal Token dan untuk maksimal penukarannya adalah 5 penukaran yang kedua ada Set Bundle Airspeed AW, pasangan dari Airspeed S Bundle yang dulu pernah rilis pada event gacha Favre SPIN. untuk bagaimana full tampilan dari Set Bundle Airspeed AW ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy untuk desain tampilannya lumayan keren sih ini yang dimana Set Bundle ini terdiri dari skin baju ala-ala ke -ala kejepangan gitu Terus skin celana, skin sepatu berwarna merah, skin rambut berwarna putih, dan skin face atau wajah Cara mendapatkan set bundle ini tuh cukup mudah sekali cuy Cukup kalian menyelesaikan misi bermain sebanyak 20 kali, kalian sudah bisa mendapatkan set bundle ini dengan gratis Dan event ini akan berlangsung dari tanggal 22-23 Oktober 2021 jadi jangan sampai kelewatan event keren ini ya Karena event ini akan berlangsung hanya selama dua hari saja Yang kedua Ada info kemana karakter baru Snowwell dan Sphere Sudah sekitar satu tahun karakter baru Snowwell dan Sphere ini dibocorkan pada Advance Server tetapi, sampai sekarang kedua karakter ini tuh belum juga dirilis, ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa Garena tidak kunjung merilis kedua karakter ini? Apakah kedua karakter ini tuh belum selesai dalam tahap pengujiannya, atau kedua karakter ini terlalu OP sampai-sampai tidak jadi dirilis, cuy? Um, mari kita saksikan di bioskop kesayangan Anda yang jelas dengan adanya hal ini tuh menandakan bahwa tidak semua pembaruan di advanced server itu rilis semua di Free Fire original server Aww. tapi kalau menurut kalian gimana cuy coba dah kalian tulis di kolom komentar di bawah ya <tik> yang ketiga ada event top up berhadiah global soul swagger jadi telah diinfokan bahwa besok, tepatnya tanggal 16 Oktober, akan hadir event top up berhadiah Skin global South Swagger. Cukup dengan kalian melakukan top up sebesar 100 diamond, kalian sudah bisa mendapatkan Skin global ini cuy. Yang keempat, ada info perilisan event di balik set bundle inkubator crypto LED RGB. Jadi telah diinfokan bahwa set bundle crypto LED RGB ini tuh tidak rilis pada event inkubator, Melainkan rilis pada event gacha bolt atau gaming dice Yang dimana pada event ini kalian membutuhkan diamond untuk melakukan spin Dan kalian juga bisa menukarkan item yang kalian dapatkan pada event ini Dengan beberapa set bundle crypto RGB dan hadiah-hadiah keren lainnya pada bagian random store untuk di beberapa server, event ini berlangsung pada tanggal 25-31 Oktober. Dan untuk di server Indo kemungkinan sama atau lebih cepat daripada server lainnya. Yang kelima ada event diskon dan buff spesial pick day Free Fire X Venom. Yang pertama ada diskon 40% dan buff 100% untuk Diamond Royal Dragon Spy. Yang kedua ada weapon royal mini Uzi dan MAG7 dengan tingkat diskon dan buff yang sama. Yang ketiga ada diskon 33% dan buff 100% untuk Inkubator Spirited Officer. Yang keempat ada Inkubator MP5 Fatal dengan tingkat diskon dan buff yang sama dengan Inkubator Spirited Yang kelima ada Gold Royal Crimson Hair dengan tingkat diskon dan buff yang sama dengan Inkubator MP5 Dan event diskon Lucky Royal ini akan hadir besok tepatnya tanggal 16 Oktober 2021 Yang keenam, ada event gratis spesial di Wali. Jadi sebentar lagi tepatnya Kamis 4 November 2021 akan ada hari perayaan di Wali cuy. Dengan demikian untuk menyambut dan merayakan hari di Wali, akan hadir beberapa event dan hadiah menarik spesial di Wali. Wow. Yang pertama ada event kalender event di Wali. Ya yeah, untuk kalender event di server Indo nantinya tidak akan jauh berbeda dari event kalender inilah Yang kedua ada skin terbaru dari senjata tongkat pemukul baseball Untuk desain bentuknya unik nih cuy Kayak rolling pin yang biasa dibuat guling roti gitu ya Waduh Terus ditambah dengan animasi kayak aura-aura berwarna kuning Yang membuat skin ini tuh kelihatan lebih keren yang ketiga, ada bundle Desi Gangster. Untuk bagaimana tampilan dari set bundle ini, sudah pernah gua bahas di video sebelumnya, ya cuy. Yang keempat ada skin terbaru dari Surboard Predator Des Aries Untuk desain bentuknya keren banget sih ini cuy Kayak anak panah atau tombak gitulah ya Terus ditambah dengan efek aura-aura dengan kombinasi warna ungu dan merah Yang membuat skin ini tuh kelihatan lebih kece Yang kelima ada Magic Cube gratis pada event klaim Free Magic Cube Kemungkinan perilisannya pada event mission atau after match drop berhadiah fragment Magic Cube atau pada event login berhadiah Magic Cube. Dan tidak hanya itu saja, masih ada banyak sekali event dan hadiah-hadiah bonusan yang akan hadir nantinya. Jadi kita tunggu info lanjutnya ya, cuy. Oke. Okay. Untuk di Free Fire server luar seperti India. Event ini berlangsung dari tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 1 November Dan untuk saat ini gue belum tahu pasti apakah event ini tuh rilis dalam bentuk yang sama untuk di server Indo Karena seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia di Dipapali atau Diwali Itu dirayakan oleh keturunan India dan umat Hindu di seluruh Indonesia Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia itu kan beragama Islam ya kan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 gua adisi tutup dua dulu Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground Salam update